Apa ya ini? AKMG itu apa sih, guys? Ekoju OM what? AKM gitu? Ora, ora. Oh, gila? Yo oh, ini mau momen genggnya bukan sih. Anjir, gak sih? <tuh> uh. fans, oh ada ada, ya. match apa? Di match mana guys, ini? Player humble bekasi ketika di clutch Aura, oke. Okay. Nah, player humble bekasih. kita mau masuk di... Oke, okay, ini M1, ya? Untuk rediksi okay. kalian berdua untuk... Oh, ini Skornya kepada siapa dan berapa-berapa? dari, oh aku sih karena kawan kuda ini epic moment gila, di juara dunia loh, juara dunia ini, turnamen dunia. sombong anak ini banget ya, niat banget tititnya. Oh dulu tuh dia hidup favoritnya Marsya ya. Aura, Aura, oke okay, kan? Dia ya, kesana uh, kan? Bisa, Terus. Ya. Bukannya dia assassin ya guys? Uh. Lah ada bangsin. Oh. Wah, wow, gini sih. Oh, ini tuh video kompilasi. Lah, lah. Oh, dia MVP, dia baru sadar. Kau yuduk buka baju gak sih di sini soal aku? Terima kasih. Wih. Ya. Nah, ini apaan? ini siapa nih menyengat mainnya Oh ini pas udah Ayuh, sabar -sabar. <laughs> Oh ini pas udah selesai ya ngebab santuy anjay <laughs> eh guys lagi ngebuff diambil buffnya aku juga lalu, gitu lalu. sih walaupun aku nggak pernah ngebuff lalu, lalu, lalu, lalu, lalu. <tuk> Kuna, kunap kunap kunap kunap saksa Ketika Bapak orang main bareng cewek Oke Oh ini komplikation guys Bener aku Lah kak Ayes Oh jadi ini view-nya udah dibuat pas udah ada kak Ayes ya 21 Kok gak Oh, kok harus dia sendiri ya? Itu Kayasnya protes. Kayas lihat Papoy ya, Papoy eh, di sini. Eh, gitu kan? Eh, eh, eh. Gua lupa gua enggak ada burung. Iya loh Soalnya eh, dia di pakai parsha. Aku di Bandung. Oh, di Bandung. Iya. Gimana bahasa Bandung? Kumaha kumaha damah kumaha damah kumaha iya teh beleguk gitu lor iya beleguk sia. Oh, itu kasar gak bu beleguk oh itu kasar asteputu iya itu bahasa kasar emang kasar orangnya kayaknya emang kasar orangnya enggak kalian maafin ya apa ya guys ya eh kok ketika babar sama cewek ini sih aku di tiktok atap masyarakat, sumpah mati yang gua Itu bercanda guys tuh oh, gak beneran Yang kali Lucu tapi ekspresinya ya. <laughs> Jadikan aku yang kedua tempun, tempun. Tempun, tempun. Tempun, tempun. Ya Pak Eko setelah tahu isinya tidak nonton clip tadi <laughs> Balik lagi kah Wih di <laughs> Tapi pasti ini... Yang kedua Pasti di tag lagi gak ya, sih Aduh. tiktok ke istrinya <laughs> Ada viewer sepul, ya apa tuh? Oh, ini jadi ya, ini, <laughs> ini Ngedit banget loh. Jangan sampai kak, ini. <laughs> Astaga, kak Tiara ya. Babi emang kali ini. Babi. Apa sih? Kaca matanya apa di cincat guys? Woi, babi aja Gak, gak, cewek-cewek, astaga <laughs> Aduh, itu malu banget sih Kayak aku pas diriak suruh Suruh react video panci, guys Sumpah, aku malu banget, sumpah Kenapa Pas bayarin video dia? panci, aku nyebelin, kan Ilfil lah, dia ngeliatnya tuh Gak bisa yang kayak gini Ayy Welcome. Ah. So tupagi mobil, Mobile mobil, gua kebalik mobil gua eh hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha musuh Musuh, musuh. <cuma> <cuma> <cuma> <cuma> <cuma> Oh, dia tuh pakai peluru buah abu ya. Coklat. <laughs> Aduh. Main uh. PUBG. Aku kok ada pelindung ya? Ada ketah ya? Aku Ketuhaya. tadi sama... Suntian. <tuk> Suntikan. Minuman. ada orang kok! kok, aku lagi <tuk> lem hantu ya. Bangar-bangar <SILENCIO> <SILENCIO> aku... coba bangar-bangar. Geribatak ku nonton Pertanyaan, itu. itu. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> seru loh. A dibawah, dibawah. Di bawah, di bawah. Di bawah, di bawah. Eh, eh ini suara asalamualaikum. Oh, cujeng. itu selalu <SIS> ini game apa juga ya? istrinya <SIS> Istri... Kak udah kak ketawa-tawa. <SIS> oke, <Okay>, kemarin nih <SIS> <SIS> kok satu Hei! mau hey. apa ini ya? Eh, aku ini. Oh, sensor hey. hey. ya. Hey, eh, eh, Eko, lu lagi ngapain kok, Wei? Wah, Eko nih guys, Wah Eko. Lihat. Polisi! Wah Eko. Kenapa ada polisi, Cok? <laughs> ini kita kita kita bawa bawa bandar, Cok! Oh ada anak oh, dia, dia. oh Allah the Almighty Woi tot, kok lu gantengan hari ini Biasa aja bos, gak usah kok tototin aku yang jing ya Jingkontot jing Ini orang bersuara Kan, kan masuk istrinya nih Istrinya masuk nih Ya? So, so, so. Oh, Sop, tuh dosa apa loh katanya. Aku diinah-inah yang bilang tot gitu loh. Ah lucu banget, iri. Jangan, jangan, jangan. Ilu, ilu lucu. Enggak, enggak. Aku dihina-hina Engga, yang enggak, enggak, katanya. <tis> diulak-ulak mukanya, diulak-ulak. Hahaha. Astaga, babyan. Oh, <laughs> ini ke depan. kehidupan. Oh, namanya Eko Julianto. GPX. Ya guys ya. GPX ya. X ya? ya. Walau badai menghantam kalian, kalian jangan pantang menyerah, guys ya. Walau burung kalian pasti jomblo. apa <laughs> oh, <laughs> ya? Masih banyak lubang-lubang yang beredar Ah luar. Ah, asaga. Ah, oh, Udah ya ini.